Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat kalkulator sederhana menggunakan Visual Basic 6.0. Tanpa berlama-lama langsung kita share screen. Ya, ini adalah Microsoft Visual Basic 6.0. Kita akan buat project baru. File new project. Dan buka standar Excel, baik kita akan buat formnya langsung saja. Form kalkulator, bikin labelnya dulu ya. Kita bikin label dengan caption, captionnya eh, kalkulator, kalkulator sederhana. Kita buat eh, ini. 14 font-nya, bold ya, bikin seperti ini saja. Kemudian kita buat label untuk uh, angka satu ya. Oh uh, untuk nama caption caption angka satu ini uh, berikutnya adalah bikin lagi label. Oh, kita kasih style aja ya atasnya biar agak keren. Ini bordernya kasih fix single ya. Terus bawahnya ini juga kasih fix single. Ah, Oke, okay. lihat lebih bagus ya. Oke okay, angka angka kedua captionnya kemudian, oh sorry kepencet Kemudian kita copy bawahnya kita kasih lagi label, captionnya kita ganti ke hasil. Ini harus ya. kita kasih uh, ini ya label ya. Eh sorry, ini adalah text box ya. Text box. Se -se segini, segini ya. Oke, untuk naruh angka satu ini, terus kita copy, taruh bawahnya, kemudian lagi paste ya dari text box yang di atas. Ya, ini berarti sudah ada tiga text box, satu, dua, tiga, ya. Ini ada nama masing-masing ya, name text tiga terus kita akan buat comment button ya comment buttonnya biasa aja ini captionnya komen satu kasih plus ini aja ya. terus uh, untuk yang kedua kita copy juga bikin comment button dari yang sebelahnya captionnya kita ganti uh, oh salah ini yang ini ya, ini minus, kemudian eh, bikin lagi. Sebelahnya ini eh, kali ya, kali kemudian eh, satu lagi bagi. Tambah, kurangi, kali, lagi, ya. Oke, sudah ada empat operator aritmatik di sini. Sekarang kita akan kasih perintah di dalamnya. Ini, oh, ini kasih teks dua, teks tiga, gitu ya. Oke. Begitu kita kasih eh perintah untuk yang ini ya. Plus ini. Kita kasih perintah teks 3 teks 2 plus, eh sorry, teks 1 teks 2. Ini ya. Terus eh value-nya ya value dari saya ada gini ya. l tek1 plus file X2 gini ya ini untuk penambahanannya tambah klik 1 kan yang ini kemudian berikutnya untuk komen klik yang kedua adalah pengurangan. Ya, kita copy aja ini. Text 3 text 2 ini pengurangan ini. Ya, seperti ini. Kemudian ini yang perkalian. Klik-klik. Nah. Kita ketika uh, copy paste lagi. Ini kali itu bintang, ya. Kemudian kita klik-klik lagi. Sebelahnya muncul lagi ya jadi seperti ini kemudian apalagi ya yang kurang adalah eh label tiga ini mana ya sub form load untuk form load nya kita buat teks satu kosong teks dua kosong kemudian teks 3 juga kosong ya jadi begitu dia loading masih kosong semua kita bisa langsung isi ya ini oh tambahin satu lagi ya, ya gimana ya misalnya begini satu form ya eh satu apa namanya satu komen komen pattern lagi ya misalnya ini kita tambahkan di captionnya clear begini ya, untuk membersihkan tulisan ini kita samakan oke okay. nah kita akan coba RAM untuk angka pertama misalnya angka 2 eh sorry misalnya 12 ya angka kedua misalnya 3 Nanti hasilnya akan muncul di bawahnya. ya Ini misalnya 12 plus 3, 15. Oke. Berikutnya 12 dikurangi 3, ya 9 sesuai ya. 12 dikali 3, 36. Kemudian 12 dibagi 3, 4. Oke. Clear akan menghapus semua. Kita bisa menghitung kecil. Kembali angka yang lain. Plus, minus, kali, bagi. Oke, okay. sekian uh, program kalkulator sederhana. Semoga uh, tutorialnya bermanfaat. Terima kasih atas uh, kesempatan yang diberikan pada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.